Sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak Untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like Dan yang udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya Mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini Akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki Sehingga kita semua bisa segera terbebas Dari segala macam himpitan hidup hari ini Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online Baik, Sebelum memulai videonya aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu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 Pada video kali ini, kita menemukan sebuah kasus yang aku anggap cukup tragis, ya, tragis di tengah ketidaktahuan masyarakat kita yang hari ini sedang mendapatkan teror intimidasi dan ancaman-ancaman yang mengerikan padahal kasusnya seharusnya sudah selesai terkait dengan pinjaman nominal Rp800.000 lalu ditransferkan ke akun kita itu hanya sekitar Rp480.000 sekian lalu tenornya hanya 8 hari. Siapa hari ini yang sedang mengalami masalah seperti ini? Kalian pinjamnya di awal platform itu sekitar ratus ribu, lalu mereka hanya mengirimkan sekitar ratus atau ribu rupiah dengan alasan pemotongan biaya. Platform ini itu segala macam, terus tenornya hanya delapan hari. Nah, pada kasus ini yang bersangkutan sudah mengembalikan sejumlah uang yang dia terima, dan pada pernyataannya. Ternyata beliau tidak pernah mengajukan, tapi ada mengisi data di aplikasi pinjol tersebut. Nah, ini kasusnya. Oke, baik ya, kalian bisa melihat di belakang layar monitor itu. Ini kita dapati pesan dari uh, Snack Video, ya. Kita juga ada akun di Snack Video buat kalian yang mau berteman di Snack Video juga ada, ya kan? Di sini, Mbak, ini menyatakan saya ada mengajukan pinjaman online. Nama pinjamannya, pinjaman teman saya, merasa nggak mengklik setuju. Ajukan, tapi pinjaman ini sudah masuk ke rekening saya, jadi saya mengirimkan pesan lewat Gmail, menanyakan terus ada balasan ya via WA tentang keluhan saya. Terus, Mbak, ini bertanya, kok saya nggak mengklik pinjaman bisa masuk seperti itu? Terus jawaban dari pihak aplikasinya kalau memang saya nggak meminjam, saya bisa mengajukan pengembalian dana sesuai yang saya pinjam. Akhirnya saya kembalikan sesuai dengan rekening yang dia kirim, ya. Jadi udah jelas, ibu ini tidak ada meminjam, tapi ada memang mengisi data dan tidak mengklik persetujuan. Tiba-tiba saja dikirimkan ke rekening yang bersangkutan. Terus karena memang ibu ini tidak mau meminjam dia mengkonfirmasi kembali kepada pihak aplikasi bahwasannya saya tidak melakukan mengklik persetujuan untuk meminjam uang lalu dia melaporkannya kepada pihak CS dari aplikasi ini ya kan lalu mereka menganjurkan untuk mengembalikan ke nomor rekening tersebut. Tapi pinjaman saya di aplikasi ya masih ada pas saya tanya yang jawab dengan nomor yang lain. Ya jelas karena memang mereka ini punya puluhan nomor ya kan. Jadi saya pertanyakan apakah saya harus bayar lagi sisanya atau bagaimana supaya tagihan saya lunas. Nah orang-orang yang seperti ini yang akan saya berikan apresiasi ya kan. Terus di pertanyaan selanjutnya. Jadi, saya pinjam delapan ratus ya kan? Yang masuk ke rekening itu sekitar empat ratus Coba bayangin di situ tertulis totalnya delapan ratus tapi yang kita terima hanya empat ratus dan saya harus pulangin dalam delapan hari sejumlah sembilan ribu. Gila banget, ya kan? Tapi saya sudah bayar sesuai kesepakatan saya mengembalikan dana sesuai dengan yang saya terima. Nah, tapi sampai sekarang saya masih diteror terus, diancam-ancam, dan saya merasa takut. Saya cuma janda yang masih punya anak satu, Pak. Tolong bantu saya dan tolong jawab saya terima kasih. Oke. Pada video kali ini akan kita tuntaskan teruntuk khusus kasus seperti ini, ya. Beliau sudah punya tiket baik, dan beliau juga merasa tidak pernah mengklik persetujuan di aplikasinya. Aplikasinya ini tadi katanya aplikasi pinjaman teman, dan akan kita bahas dulu. Untuk aplikasinya apakah aplikasi ini sudah legal OJK atau tidak. Dan kasus yang sama sering terjadi kepada kawan-kawan yang minjol di aplikasi pinjol ilegal itu. Nah kita pengen cek dulu ini dia kita udah cek tadi ini di playstore pinjaman teman ya seperti ini. Dan tadi kita udah ngecek bahwasannya ini tidak terdaftar di OJK. Dan di laman PlayStore mereka ini tidak ada tercantum label OJK ataupun AFI dan Kominfo, jadi udah cukup jelas bahwasannya ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Ditandai dengan ketika mereka mengumpulkan beberapa data-data, ya kan, walaupun di sini informasinya tidak tersedia. Tapi yang jelas, jika tenornya delapan hari, maka pantas untuk dicurigai apakah aplikasi pinjol ini legal OJK atau tidak. Ditambah lagi pemotongan biaya yang masih cukup besar. Hampir 50% mereka sudah memotong di awal. Tadi di situ kita... Tertotal 800.000 dan disuruh mengembalikan 799.000 ribu. Lalu kita hanya menerima sekitar 480 sekian ribu. Jadi artinya sudah cukup banyak pemotongan di situ. Nah pada kasus ini aku cukup mengapresiasi ibu ini. ya kan? Kenapa seperti itu? Dia juga sudah punya etiket baik. Dia sudah kembalikan dan mengkonfirmasi kepada pihak aplikasi. Namun mereka masih tetap mengejar-ngejar beliau. Jadi, untuk yang sedang mengalami masalah seperti ini, apalagi untuk kalian yang sudah mengembalikan sejumlah yang kalian terima, kalian tidak ada salah apapun lagi di situ. Ya, kalian sudah benar dan kalian memang ditipu oleh aplikasi pinjol tersebut. Loh, kenapa ditipu? Kan kita menerima uangnya, iya benar, tapi kita tidak pernah mengklik untuk setuju. Dan kasus-kasus seperti ini sudah banyak terjadi, ya kan? Masih hanya sekedar mengisi form, ya. Lalu, tiba-tiba mereka mengirimkan uang. Bahkan, banyak dari subscriber kita kemarin melaporkan bahwasannya mereka juga nggak tahu nih, ketika uangnya udah masuk di rekening mereka. Tiba-tiba, sudah jalan tiga hari, empat hari, tiba-tiba banyak penagihan dengan puluhan nomor. Yang berbagai macam ya kan Ada yang dengan ancaman, teror Ada yang mengatakan bahwasannya Data-data Anda lengkap pada kami Kami akan memproses data Anda kepada pihak kedua, ketiga Dan kami akan mendatangkan Pak RT, Pak RW Lalu mereka mengedit-edit foto kita Lalu mereka memberikan semua informasi buruk ke dalam semua kontak kita Ya kan Untuk yang mengalami masalah seperti ini tidak perlu panik ya Kalian tidak sendirian dan masalah seperti ini akan selesai sendiri ketika kalian bisa menguatkan mental dan tidak menggubris mereka lagi. Jadi untuk yang mungkin diancam atau mungkin sudah disebar data sama pihak aplikasi ini kalian tinggal konfirmasi saja ya kepada satu persatu kontak yang bertanya. Jadi kalau mereka tidak bertanya tidak usah dikonfirmasi Tidak usah terlalu uh, ngotot dan bersusah payah untuk membela diri Tunggu saja apabila memang nanti ada teman-teman kita yang mendapatkan data-data pribadi kita Lalu bertanya kepada kita silahkan dikonfirmasi dan jelaskan Bahwasannya ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini akan diberantas habis-habisan oleh pihak kepolisian dan pemerintah, serta Kominfo dan OJK. Ya, jadi udah cukup jelas, dan pada kasus ini, ini sudah selesai. Sudah, uangnya sudah dikembalikan, lalu mendapatkan teror dan intimidasi. Tidak usah digubris lagi Oke okay, baik ya caranya sudah cukup bagus Dan ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak memiliki status terdaftar dan berizin OJK. Jadi untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini kuncinya hanya satu Dan pesan ini bolak-balik sudah aku sampaikan Untuk tetap tenang tidak panik berlebihan dan tidak melakukan tindakan negatif Apapun yang hari ini sedang kalian hadapi